Saya cah, ini kurangi ayo Ayo Ayo sebuah kampung kecil yang berada di tepian kota Yogyakarta. Kampung di mana kita lahir, kita hidup, kita tumbuh, dan berkembang di lingkungan masyarakat yang macemuk. Sebuah kampung yang mencoba berjalan beriringan di antara kearifan lokal dan derasnya arus perkembangan zaman di tengah modernisasi. Kampung di mana agama menjadi pondasi kehidupan dalam menciptakan individu yang berbudi pekerti luhur. Kampung di mana kita saling bahu-membahu membangun persaudaraan, dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bangsa yang beradab. Kampung di mana tenggang rasa dijunjung tinggi sebagai bentuk manifestasi saling menghormati antara sesama, Kampung di mana musyawarah menjadi jalan tengah dalam menyelesaikan masalah. Maguwo, terlalu banyak ceritamu yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, di mana awal semua cerita dimulai, dan di mana semua cerita ini akan diakhiri.